Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nanang Sudhaja, Ketua Majelis Tidak Sembucing 3 Bikersik Mengucapkan selamat wisuda ke-8 dan wisuda tahbid Para siswa SD Muhammadiyadu 3 Bikersik tahun 2022 Semoga ilmu yang didapat bisa didarmoaktikan dengan baik Sehingga terus memberikan semangat dan inspirasi bagi generasi masa depan yang lebih baik, bergendus sekolah sehat nasional, sekolah literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.